Halo, buat kamu pengguna Mac berikut kita akan coba fasilitas voice to text atau dictation pada Mac Catalina caranya adalah sebagai berikut yang pertama kita buka sistem preferences buka sistem preferences lalu akan tampil seperti ini kemudian klik keyboard lalu pilih dictation pada pilihan Dictation, yang pertama pastikan bahwa input yang kita gunakan adalah microphone. Karena kita akan coba, voice kita atau suara kita itu akan langsung dituliskan oleh Dictation ini. Lalu kita pilih On. Setelahnya, Enable Dictation. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia, maka language ini kita harus ganti dulu ke bahasa Indonesia. Indonesia-nya belum ada, maka kita add language. Lalu pilih Indonesia. Nah, perhatikan di sini select language bahasanya Inggris tapi ada pilihan Indonesia. Bukan yang ini berarti yang kita pilih. Yang kita pilih itu adalah bahasanya Indonesia. Maka bahasanya select language-nya kita cari pada bagian Indonesia. Ini language-nya Indonesia. Oke. Okay. Setelah itu, kita pilih Indonesia. Nah, perhatikan di sini ada shortcut, artinya untuk mengaktifkan dictation-nya, kita bisa menekan tombol keyboard comment bagian yang sebelah kiri sebanyak dua kali. Tahu kalau mau dirubah, bisa dipilih yang lain. Kalau sudah selesai, kita bisa tutup sistem preferences-nya sekarang kita akan coba kita coba pada text edit, atau kita buka dokumen new dokumen oke, okay, sudah tampil seperti ini, saya akan perbesar dulu, hurufnya saya gedein dikit ya, biar lebih jelas, lalu saya tekan tombol comment sebanyak dua kali oke, okay, sekarang sudah muncul coba tuliskan apa saja yang saya ucapkan Dengan baik dan benar Sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia Bukan bahasa Inggris Kalau selesai, Anda bisa enter Atau kita klik saja pada dokumen Selesai